Halo, jumpa lagi. Selamat datang kembali di channel saya ya. Hari ini saya mau makan jajanan, nih. Tadi kebetulan di lewat jalan Riau, jumpa yang namanya uh, tahu gunting. Tahu gunting masih drop kalau nggak salah. Jadi tadi sekalian mau nyicip, beli langsung, saya langsung beli dua porsi. Langsung kita coba rasanya kayak mana ya. Kita buka dulu ya. Okay. review ya jadi ya, sekilas tahunya ini tahu biasa tahu si biasa juga cuma nah, dia ada isinya isinya kayak ada kentang ada ada oh, apa lagi nih ya kayak ada kolnya juga ada wortelnya tahu isi biasa cuma yang memperjakan Ada kalau rasa dari tahunya biasanya standar lah. Ada tahu-tahu isi biasa, oh, uh, kuahnya kental banget. sausnya. semua apa? Ya. ini dia sila. banyak ya. Oh iya, tadi kalau beli di sana dikasih tusuk, buat nyocolnya juga sih, tusukan buat, buat apa ngambil taunya? kita coba ya coba satu ya taunya yang udah ada ada ya dikasih saus ya. Kita saus ya, hmm. Hmm. sausnya udah coba sausnya kayak apa? Hmm? Stopin aku deh. sausnya sausnya uh, di awal langsung ada berasa mericanya dia ada pedas mericanya tapi nggak terlalu dominan untuk mericanya. Tapi ada ada bau bau mericanya kerasa di awal-awal mau masuk mulut tuh sausnya ada dominan bau merica tapi pas sudah masuk mulut udah terasa lidah Jadinya manis. manis enak deh sausnya kental juga sausnya kental kayak kayaknya sih dicampur sama maizena kayaknya waduh waduh Ini untuk isi, isi tahunya, isi dalam tahunya kayaknya nggak terlalu dominan, jadi hanya nggak banyak lah. maksudnya jadi nggak terlalu banyak isinya yang lebih dominan, malah tahunya, tahunya, tahunya tebal. tapi beneran ini, kalau ada, kalau pedas, kalau pedas lagi, ya, pedas sedikit ya, pedas lah, enak nih, lebih enak ya. atau mungkin usah request loh, manggunya, jualan untuk nambahin pedas, hmm. udah stop, stop saja aja kita coba lagi coba lagi dua ada sambalnya habis sih, eh. masih, coba ya enak jadinya cuy. sausnya yang mm. so, bikin yeah. enak ya. enak Hmm. Buat keren yang mau beli ini, adanya di jalan Riau. Jalan Riau nanti depan pom bensin jalan Riau tuh geser sedikit, kalau dari Soekarno Atta sebelum pom bensin, sebelahnya pas, sebelumnya sebelum pom bensin tuh, sebelah kiri sebelah kiri depannya orange bakery yang kinkau, masalah ya. ah, tuh pas, di tuh di halamannya orange tuh dia ada gerobaknya nama gerobaknya, tahu gunting masedro, halusnya Porsinya banyak loh. Kalo itu harganya cuma lima ribu. Harganya ribu udah, kalo harganya lima ribu sudah kalau nggak salah berapa biji? Saya nggak sempat lihat tadi berapa yang diguntingnya tadi sama ibunya. Kalau saya 3 atau empat tahu per porsi kalau nggak salah lihat. Ya. Tapi termasuk lumayan besar tahunnya. Kalau ini nanti tahunya utuh loh. jadi juga gorengnya dia utuh. Kalau biasanya kan kalau kita beli tahu isi itu kan. Tahu satu biji itu dibagi dua. Diisi, baru digorengnya ini enggak. Taunya untuk satu lumayan besar. Ingat ya porsinya satu porsi lima ribu murah banget kan. Untuk cemilan enak banget. saya buat sarapan jadi. kaosnya ajaib saus yang enak kok. Hmm. tau gunting ini bisa dimakan di tempat bisa dimakan di tempat atau kalian bawa pulang kalau dibawa pulang bilang aja sausnya dipisah ya, jadi nanti pas sampai rumah, dimakan kayak saya ini, tahunya enggak itu nggak banyak atau apa ya karena sausnya, karena dipisahkan masih kering loh masih kering jadi masih ada rasa kres-kresnya dan juga, kalau misalkan nanti beli tahu ini, minta sama ibunya minta aja itunya, apa remah itu loh minta marmah. remah, -remah tahunya nih enak loh seangkanya bisa bikin sensasi kris-krisnya teman-teman tepungnya itu yang kalian minta karena biasanya kalau tahu itu tepungnya itu kan cuma tipis nempel di, di tahunya kan nah, juga karena rotok dia nah, supaya enak, makan ada kerasnya minta kriuknya lemah remah kriuknya tahunya dulu habis tahunya tinggal isi tahu sama kriuk-kriuknya masih ada satu rauh kecel apa ya? kita suruh ayam gorengnya makanya nanti ayam gorengnya hmm. pakai nasi nasi ya <laughs> terakhir hmm. habis Wah. baru rasa pedas kan? oke cuy sampai segitu aja ya hari ini udah selesai review tahu isi eh tahu isi tahu gunting masuk intro yang ada di jalan riau kalau kalian lebih makan Tahu tadi bisa jadi salah satu alternatif buat kalian ngemil makan atau pengen jajan lah. Recommended buat kalian. Oke, okay? jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Biar saya masih terus makan-makan, cari saya tempat referensi buat makannya. Oke Assalamualaikum.